Kalau televisi ini memang standarisasinya masing-masing stasiun punya standarisasi masing-masing, beda dengan sinema. Oke, okay, uh, untuk saat ini kita mengulas mengenai uh, film um, untuk masing-masing film, seperti uh, durasi film, uh, film panjang, film panjang. Uh, film panjang ini biasanya untuk uh, bioskop atau sinema Dan juga uh, film untuk TV Untuk TV Terus uh, short film Oke okay, short film Short film Nah uh, Film panjang ini biasanya uh, untuk uh, penayangan di bioskop atau di senema uh, film untuk televisi ini uh, ditayangkan di televisi dan shot film ini biasanya khusus hanya ada di festival-festival uh, film atau bisa dibikin seperti uh, sepekan film-film pendek jadi gabungan-gabungan film-film pendek gitu loh Kadang-kadang TV juga mau menayangkan hal-hal yang gini. Eh, kita mulai dari film panjang untuk bio untuk bioskop Senema dan film panjang ini eh, biasanya kalau untuk bioskop itu paling durasinya ada yang sekitar tujuh puluh menit, delapan puluh menit, sembilan puluh menit, seratus menit, seratus dua puluh bahkan film-film uh, India itu tiga jam karena dia memasukkan unsur-unsur uh, nyanyi-menyanyi, tari-menari uh, satu nyanyian aja durasinya bisa lima menit, enam menit gitu loh jadi otomatis uh, Uh, film India adalah film yang panjang-panjang sekali Walaupun begitu penontonnya juga banyak yang suka Kalau untuk di kalangan film fiksi uh, Durasinya tetap seperti itu Mau itu film panjang uh, fiksi untuk bioskop Film panjang dokumenter untuk bioskop Film panjang animasi untuk bioskop Jadi kita berbicara mengenai penayangannya itu ada di bioskop Ja, ja, kalau kita menonton di bioskop Tentu lebih nyaman daripada televisi Karena gambarnya besar, suaranya ada mm, Surun dan Standarisasi volume itu diatur oleh uh, Satu proyektor atau satu uh, monitor uh, Projector Sekarang DCP yang mereka pakai Digital cinema package uh, Dan ruangannya Juga uh, gelap Jadi mata akan tertuju Kepada satu titik cahaya Yaitu di screen Di layar Saking suaranya juga uh, Standarisasi dari DCP itu jadi uh, Kencangnya suara Itu standar bioskop jadi, e, tidak ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol asik dengan dengan sebelah kita. Jadi, kita kayak fokus nonton. Gitu. Walaupun kita e, ngomong sama teman di samping kita, itu memang harus di telinga. Ya, kalau yang modus ya sekalian cium-cium gitu kan. Tapi, e, intinya adalah penonton sinema atau bioskop lebih memerlukan konsentrasi yang tinggi imajinasi tinggi karena dia memang datang jauh-jauh beli tiket mahal untuk menonton jadi tentu ini agak eksklu eksklu eksklusifitas ex eksklusif ex eksklusifitas buat penonton Itulah, karena mereka jauh-jauh datang Udah datang juga bayar tiket Kalau filmnya jelek ya Ruginya minta ampun nah, kan kasian penontonnya kalau seperti itu Jadi ya kita hibur lah mereka kalau udah masuk ke bioskop kita ya uh, Mau itu dokumenter mau itu Film fiksi animasi Itu intinya Terus, yang kedua adalah e, film untuk televisi. Kalau untuk film bercerita yang non-dokumenter, itu penayangan di TV, itu seperti film sinetron. Itu sinetron-sinetron yang ada di televisi. Apakah dokumenter juga ada untuk televisi? Banyak sekali. Bahkan hampir semua stasiun TV di dunia ini, kaliin aja berapa, Jepang punya banyak TV, Fuji, Asahi, NHK, dan segala macamnya. Itu baru satu negara, belum negara-negara lainnya. Dan mereka punya tayangan khusus untuk dokumenter, Baik itu CNN, CNBC, BBC, dan lain-lainnya itu, Al Jazeera, apalagi. Semuanya adalah berbasis news dan dokumenter. Ini yang menjadi trademark untuk stasiun-stasiun TV yang menayangkan film-film dokumenter. Ini news dan dokumenter ini seperti tidak bisa dipisahkan untuk, uh, untuk sebuah uh, stasiun TV. Nah, apakah ada standarisasi-standarisasi di televisi ini? Kalau televisi ini memang standarisasinya masing-masing stasiun punya standarisasi masing-masing. Beda dengan cinema. Cinema kita print masternya di DCP, Digital Cinema Package. Mau itu DCP kita bawa ke seluruh dunia di bioskopnya itu bisa diputar dan hasil yang kita print itu begitulah hasil yang muncul nanti di layar <tuh> Jadi kalau gambarnya warnanya hijau sudah pasti di bioskop itu warnanya hijau Kalau suara volumenya kita kasih 100% 100% lah hasilnya jadi memang kalau untuk senema itu hampir satu standarisasi untuk semuanya Tetapi kita harus berpikir lagi bahwa gambar kita sangat besar Di tembok, di layar itu cukup besar Jadi me, e, mengharuskan kita memakai resolusi yang tinggi Agar tidak pecah gambarnya di layar Oke okay, kita kembali kepada sinema kita untuk bioskop kita sudah selesai, kita bicara mengenai TV TV antar TV beda-beda penayangannya, beda-beda tujuan maksud dan segala macamnya Ada televisi yang konsen kepada human rights, ada televisi konsen untuk animals, ada uh, TV konsen untuk uh, flora ada TV khusus uh, politik, ada televisi juga khusus untuk seks juga ada, dan segala macamnya. Nah, kita lebih fokus kepada format biasa yang sering televisi pakai. Dia selalu pakai wawancara atau narasi. Wawancara dan narasinya pun antar televisi ini beda-beda. Ini yang membuat mereka uh, Punya Trendmark tersendiri Begitu Jadi uh, Yang memberi warna kepada televisinya mereka itu uh, Standar siwawancara Untuk CNN Atau CNBC dan segala macamnya Berbeda-beda Ada yang suka dengan style Formal dan kaku ada yang suka dengan file, style, uh, casual, uh, relax dan sebagainya. Ada yang suka dengan gaya-gaya uh, semua televisi punya gaya masing-masing. Karena mereka harus menciptakan gayanya mereka sendiri-sendiri agar bisa membedakan dengan yang lain-lainnya bahkan perbedaan-perbedaan itulah yang membuat TV ini uh, uh, menjadi hits gitu buat tontonan atau yang digemari untuk sang reporter pun itu mereka punya standarisasi masing-masing ada televisi standarisasi untuk interview orang, si interviewnya ini sangat ngotot ada yang cuman menyerahkan seperu semuanya kepada uh, narasumber ada juga yang mematahkan narasumber tergantung televisinya masing-masing oke okay. uh, dalam syuting-menyuting juga mereka punya standarisasi beda-beda CNN, CNBC, dan TV-TV lainnya kalau untuk close up untuk diwawancara mereka punya format berapa derajat dari kamera, mata, harus eye context kepada uh, si interview atau lihat kamera uh, sisi kiri atau sisi kanan, sisi kanan mereka punya Eyeline untuk uh, bikin wawancara dan tipe-tipe shotnya mereka ada yang mm, televisi yang dia tidak tidak boleh ekstrim close up uh, dia cuman formal segini uh, close upnya ada TV yang ekstrim close up juga terus juga Uh, dari segi bagaimana cara bercerita di dokumenternya juga mereka punya style sendiri-sendiri karena di televisi ada sistem komersial break namanya iklan jadi mereka punya uh, flat um, platform design yaitu uh, opening, middle, ending dan segala macamnya opening ini kita harus mengantem topik pencarian baru penjelasan ada yang model kayak gitu ada yang kebalikannya lagi ada yang lain-lainnya dan segala macamnya dan standarisasi untuk resolusi juga beda-beda saat ini NHK World dia sudah harus pakai 4K dan segala macamnya dia tidak mau HD lagi dan TV lain masih bisa HD dan segala macamnya artinya dia punya standar dan level suara juga dia punya standar karena kebanyakan TV-TV di luar negeri mereka sudah memakai digital sudah memakai satelit sudah memakai TV kabel dan segala macamnya sudah jarang mereka pakai televisi yang model uh, antena pencarian gelombang dan segala macamnya jadi mereka mengutamakan kualitas dan segala galanya jadi televisi sangat berani bayar mahal untuk membuat sebuah tayangan dokumenter atau production dokumenternya. Mereka berani keluar duit banyak eh, karena tapi mereka sangat bawel untuk eh, eh, isi materi dan segala macamnya. Ini karena mereka menjaga eh, standarisasi televisinya masing-masing. Apakah mm, kalau animasi juga ada buat bioskop, buat televisi, apalagi televisi banyak serial Tom and Jerry dan segala macamnya banyak animasi yang berseri. Kalau untuk film pendek, film pendek ini eh, penayangan di bioskop biasanya ditayangkan di ajang festival. Dia tidak diputar secara komersil Beda dengan film fiksi Dan dokumenter Dia bisa masuk bioskop Dan komersil Orang datang beli tiket nonton Bahkan film uh, Saya film Leonard uh, Stan for the Zone uh, Stan for the Zone Stan for the month, trilogi itu uh, Bersebelahan dengan uh, film Hollywood Waktu itu saya kesana Itu judul filmnya uh, Pos uh, Position Among the Stars itu bersebelahan dengan film The Pianist. Tetap banyak yang banyak penontonnya untuk dokumenter. Nantilah kita bahas masalah itu. Tapi kita konsen kepada ini. Short film ini diputar di film-film festival baik itu dokumenter maupun fiksi. Oke. Okay enaknya short film ini kita bisa bereksperimental tidak ada aturan menggunakan resolusi yang paling rendah aja itu masih bisa ya atas nama konsep atas nama konsep dan desain film terus abis itu kita uh, menggunas Film panjang sudah, dokumenter sudah, animasi sudah, format formatnya. Eh, Oke, okay. eh, satu lagi untuk film dokumenter untuk bioskop. Jadi, kita pun juga harus nge-print film kita selayaknya film-film untuk bioskop, suara dengan surround lima poin satu atau lima poin tujuh poin satu. Sekarang ya, kalau nggak salah, surround Dolby atau apa segala macemnya. Jadi memang kita harus mengejar target untuk bisa diputar di bioskop itu. Karena sayang, sistemnya bagus di bioskop itu. Kalau kita nggak penuhi itu kurang gitu. Ada yang kurang gitu, sayang sekali gitu loh. Terus untuk film... Saya rasa, kalau untuk jenis film panjang TV dan pendek, sama-sama ini ada festivalnya juga. Ada festivalnya juga, bahkan untuk antar tayangan televisi program juga banyak. Festivalnya seperti Discovery Channel Festival, uh, seperti itu banyak, bahkan ada juga televisi-televisi yang masuk ke dalam festival umum. Uh, dan biasanya seperti itu dan juga uh, nanti juga kita bahas bagaimana bekerja dengan para televisi-televisi itu cukup ribet dan tapi duitnya banyak oke okay. saya, saya rasa untuk, uh, untuk untuk yang ini udah cukup kali ya Gak tahu kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang lainnya juga Tapi saya rasa cukup ini kalau untuk detailnya nanti kita bahas di lain waktu ya